Tidak banyak basa-basi, kita langsung ke ramalannya. Oke, kita langsung ke topik pembahasannya, yaitu asmara Ria Leo di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, Leo berada di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Dan Leo disimbolkan dengan seekor singa. Untuk asmara seorang pria Leo di bulan Maret tahun 2020, itu termasuk kategori orang yang sangat egois, orang yang sangat cuek, dan orang yang tidak mau diberikan masukan oleh seorang pasangan, serta seorang pria Leo akan terlalu suka membentak ataupun memarahi pasangan di bulan Maret tahun 2020. Itu disebabkan pada asmara seorang Leo di bulan Maret tahun 2020, Ria Leo akan mengalami puncak emosional yang sangat tidak menentu sehingga berdampak negatif kepada hubungan asmaranya. Ria Leo akan jarang sekali bersifat romantis kepada pasangan, namun Pria Leo akan condong bersifat galak egois dan mementingkan diri sendiri di bulan Maret tahun 2020. Ria Leo juga sangat jarang untuk memperhatikan pasangan, memberikan kasih sayang, serta menanyakan kabar dari seorang pasangan Pria Leo. Pria Leo juga di bulan Maret tahun 2020 akan tidak pernah mau mendengar apapun masukan dari seorang pasangan sehingga membuat pasangan seorang Leo tidak nyaman bila berada di dekat seorang pria Leo. Di dalam kategori ini, pria Leo sangat menunjukkan sifat yang tertanam pada seorang Leo yaitu ibaratkan seorang raja yang tidak mau diberi perintah ataupun tidak mau diberi masukan meskipun masukan itu sudahlah sangat benar, terutama dalam hubungan asmara. Pria leo akan sangat tidak suka jika seorang pasangan mengkritik ataupun memberikan masukan dalam menciptakan suatu keharmonisan dalam hubungan asmara untuk Pria leo saya sarankan terima masukan itu dan jalani hubungan asmaramu dengan penuh kasih sayang serta cinta yang tulus itu akan lebih bagus dan berdampak positif kepada hubungan asmaramu baik